Waspada Euro, USD sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan Euro, USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 sebaliknya waspadai ke harga euro, USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.14032 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.13540 sekian analisa forex untuk tanggal 14 Januari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda, silakan hubungi 081212